Kali ini, kita akan membahas terkait bintang super raksasa merah perlahan pulih setelah meledak di tahun 2019. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat dalam perilaku bintang normal. Bintang tersebut, Betelgeuse. Sebelum kita lanjut ke penjelasan terkait bintang ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya menganalisis dari data teleskop luar angkasa Hubble NASA dan beberapa observatorium lainnya para astronom telah menyimpulkan bahwa bintang super raksasa merah terang Betelgeuse benar-benar meledak puncaknya pada tahun 2019 kehilangan sebagian besar permukaan yang terlihat dan menghasilkan surface mass ejection atau SME raksasa ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat dalam perilaku bintang normal. Matahari kita secara rutin meniup bagian atmosfer luarnya yang renggang, korona, dan peristiwa yang dikenal sebagai coronal mass ejection atau CME. Tetapi, surface mass ejection atau SML jets meledak 400 miliar kali lebih banyak daripada coronal mass ejection biasa. Bintang monster masih perlahan pulih dari pergolakan bencana ini. Betelgeuse terus melakukan beberapa hal yang sangat tidak biasa sekarang. Interiornya seperti memantul, ungkap Andrea Dupre dari Center for Astrophysics Harvard dan Smithsonian di Cambridge. Pengamatan baru ini menghasilkan petunjuk tentang bagaimana bintang merah kehilangan massa di akhir kehidupan mereka saat tungku fusi nuklir mereka terbakar sebelum meledak sebagai supernova. Jumlah kehilangan masa secara signifikan mempengaruhi nasib mereka. Namun, perilaku Betelgeuse yang mengejutkan bukanlah bukti bahwa bintang itu akan meledak dalam waktu dekat. Jadi, peristiwa kehilangan masa belum tentu merupakan sinyal ledakan yang akan segera terjadi. Ledakan Titanic atau raksasa pada tahun 2019 mungkin disebabkan oleh gumpalan konvektif lebih dari satu juta mil menggelegar dari jauh di dalam bintang. Ini menghasilkan kejutan dan denyutan yang meledakkan potongan fotosfer meninggalkan bintang dengan area permukaan dingin yang besar di bawah awan debu yang dihasilkan oleh potongan fotosfer yang mendingin. Betelgeuse kini berjuang untuk pulih dari cedera ini. Beratnya kira-kira beberapa kali lipat dari bulan kita. Potongan fotosfer yang retak melesat keluar angkasa dan mendingin membentuk awan debu yang menghalangi cahaya dari bintang yang seperti terlihat oleh pengamatan bumi. Peredupan yang dimulai pada akhir 2019 dan berlangsung selama beberapa bulan mudah terlihat bahkan oleh pengamat di halaman belakang yang menyaksikan perubahan kecerahan bintang. Salah satu bintang yang paling terang di langit, Betelgeuse mudah ditemukan di bahu kanan konstelasi Orion. Bahkan, yang lebih fantastis, tingkat denyut 400 hari raksasa itu sekarang hilang, mungkin setidaknya untuk sementara. Selama 200 tahun, para astronom telah mengukur ritme ini sebagai bukti dalam perubahan variasi kecerahan dan gerak permukaan Betelgeuse.